Halo teman-teman, wow, -teman. berjumpa lagi bersama Kakak di channel SDA. Seperti biasa hari ini kita akan berburu mainan, nih dan jangan lupa kita siapkan dulu keranjang hijau ajaibnya, yee. Yuk langsung saja kita berburu mainannya. Wow ada teman-teman wisss ada truk bak terbuka wisss keren kita masukkan keranjang aja yuk. wah kita cari lagi wadidaw banyak sekali teman-teman mainannya wah kotor-kotor wah harus kita cuci dulu nih langsung saja kita masukkan keranjang hijau yo. wah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Wow kotor sekali teman-teman 9 -teman. Wow banyak 10 wow masih banyak teman-teman 11 12 13 14 15 wow banyak sekali wah wow besar sekali teman-teman wah ada berapa tadi 16 teman-teman Wow langsung kita cuci. jangan lupa kita siapkan air bersihnya dulu yuk kita taruh sini ternyata Mas sudah ada airnya kawan-kawan Wah langsung kita cuci yuk yang ini dulu apa ini <tuh> ternyata bagus teman-teman wow keren kita ambil lagi cuci lagi wow ternyata mobil kuning teman-teman wow kita ambil lagi wow ternyata truk tambang teman-teman keren lagi wadidaw ternyata truk tambang lagi teman-teman Wow kita ambil yang ini dulu uji, uji. Uji. Wow ternyata motor sport teman-teman ada apa lagi ini tapi cing ternyata truk keren teman-teman wah wah truk keren ini keren kita nah, lagi wush ternyata lokomotif kereta teman-teman is -teman. mobil uap wow teman-teman seperti hewan luar apa ini ya wadidaw ternyata hewan macan teman-teman keren kita masukin ambil lagi itu lagi wadidaw ternyata truk traktor buka lagi teman-teman wow Apanya, teman -teman. wow wow wow wow tambang teman-teman, wih, wah, pokoknya bisa jendit, wah, lagi, adido, ternyata tayu teman-teman, wah, apa ini teman-teman? Ih, ternyata truk pemadam teman-teman ada tangganya Wow banyak sekali teman-teman ini apa lagi mobil ternyata mobil polisi teman-teman ini. Wow. ini apa lagi teman-teman kecil sekali Wadidaw, ternyata motor sport teman-teman keren kita cuci lagi wih ternyata hewan lagi teman-teman hewan singa waduh keren ini apa lagi teman-teman ternyata truk sampah teman-teman Keren. jangan buang sampah di sembarangan tempat ya teman-teman buanglah sampah pada di tempatnya nanti dianggap sama mobil ini Yeay. wah ini tadi yang udah bersih teman-teman sekarang kotor kita rasmi buka aja wah ini tadi teman-teman truk tak terbuka wih sudah bali dong banyak sekali teman-teman wah kakak sedang di sawah nih. Oh, cuacanya cuacanya mendung teman-teman teman mau hujan. <guluh> udah Udah ya ya teman teman sampai jumpa video video kakak berikutnya. jangan lupa lupa kasih like-nya buat kakak ya, sama hai, oke okay?